Jika pergerakan Euro-US dibergerak ke bawah dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1,17344 sampai 1,17227, maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bullish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX berada di atas level 25 karena ada potensi harga Euro-US dikembali bergerak bullish ke atas menuju level 1,17533 sampai 1,17670. Sebaliknya waspadai jika harga euro USD terus bergerak ke bawah dan menembus level 1.17227 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.17038. Sekian analisa forex untuk tanggal 13 Agustus tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212